Welcome to my channel. Welcome 52. Belajar online itu menyenangkan. Bersama Pak Ari. Sebelum kita mulai pelajaran, klik tanda subscribe. Lalu klik lonceng. Kelas 6 Tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 1. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak pagi pak pagi pak pagi terima kasih banyak untuk kehadirannya semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan yang maha esa ya siapa yang ingin memimpin doa nih Pimpin doa semua teman-temannya kita berdoa dulu berdoa menurut agama masing-masing berdoa mulai Berdoa selesai. Terima kasih sudah hadir Bu Mas Delena. Selamat datang. Dari usaha pelestarian tumbuhan dan hewan didapat eh, ada pelestarian in situ dan pelestarian ex situ ya ini ya. In situ adalah eh, masuk rehabilitasi penangkaran budidaya tumbuhan ya. Dari suaka alam dibagi lagi menjadi dua cagar alam suaka margasatwa dan kawasan pelestarian alam dibagi menjadi tiga taman nasional. Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Nah, di sini usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Siapa yang ingin membaca? Silakan. Sir. Mono, Pak. Mono, ya. Silakan Mono. Yang, yang keras ya. Usaha pencegahan kepunahan hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara pelestarian hutan. Pelestarian hutan merupakan salah satu bentuk usaha untuk melestarikan sumber daya alam hayati. Pelestarian... Pada. Hutan meliputi pelestarian tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Usaha pelestarian tersebut di, dibedakan menjadi pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Sudah, Oke, Pak. Bagus sekali, Mono. Ayo Yumna, silakan Yumna. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Misalnya pelestarian komodo di Pulau Komodo dan Badak bercula satu di ujung Gulon. Model pelestarian in situ dapat dilakukan melalui kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Ya, terima kasih Yuna. Suaka alam. Bo, silakan Bowo. Suaka alam. Cepat, suaka bo. alam adalah Ayo. kawasan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan. Aneh, keragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistem. Suaka alam juga berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Artinya wilayah tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan makhluk hidup di, di dalamnya kawasan suaka alam berupa cagar alam. Cagar alam adalah daerah yang kelestariannya tum, kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Ya, lanjut Aruna. Kawasan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu. Fungsi utamanya untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan Negara, jenis tumbuhan dan hewan, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Taman Nasional merupakan kawasan kelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya. Taman Nasional dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya. Taman hutan raya merupakan kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan dan hewan. Taman hutan raya dapat bersifat alami atau buatan dan berjenis asli atau bukan asli. Taman wisata alam merupakan kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan ya. rekreasi alam. Teman wisata alam memiliki keindahan alam, tumbuhan dan hewan serta keindahan alam dengan corak yang khas. Ya, terima kasih Aruna Sanjaya. Dari kawasan pelestarian alam ada yang ditanyakan tidak? Silakan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Siapa yang ingin membaca exitu? Gantian saja saya nah, pak 22 orang. dimas silahkan dimas ya, pak. pelestarian X oh, iya. itu adalah pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya cara pelestarian ini dilakukan karena habitat asli hewan dan tumbuhan tersebut telah rusak hewan dan tumbuhan dipindahkan ke lokasi baru dengan keadaan serupa atau lebih baik dari habitat aslinya oke ya, pak. terima kasih dimas Ya, ex situ dan in situ itu berbeda ya. Kalau in situ itu pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan pada habitat aslinya. Ya. Sedangkan ex itu dia ya, bisa dipindahkan ya. Ex situ tadi bisa dipindahkan ya. Di luar habitat aslinya bisa dipindahkan ya. Jadi carikan lokasi yang baru yang keadaannya serupa atau lebih baik dari habitat aslinya itu ex situ. Jadi keluar dari lokasi tersebut Rehabilitasi habitat yang lain yang serupa dan lebih baik ya itu di sini ada rehabilitasi penangkaran budidaya tumbuhan. silakan siapa yang ingin baca? wah siva. rehabilitasi dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap di alam atau jenis hewan yang akhir bukan di habitat aslinya. penangkaran penangkaran dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. budidaya tumbuhan budidaya tumbuhan dilakukan di dalam kebun botani merupakan ya, teman budidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan ya Terima kasih Siva Iya ya Nah sekarang mempertahankan kekayaan bangsa yang hampir punah gajah Sumatera ya Kalian mungkin sudah pernah dengar ya gajah ya yang ada di Sumatera di y Kambas ya. anak Arista, oke, silakan Arista. Gajah yang merupakan punya telinga lebar, kaki yang kuat dan besar, mata, lalu dijadikan lambang kepandaian, kesetiaan, karakter pemimpin dan disiplin. Terima kasih Arista. Mungkin jaringannya kurang ini ya di sana ya. Kita lanjut ya. Ya udah mono. Ada dua jenis gajah di dunia, yakni gajah Asia dan gajah Afrika. Gajah Asia memiliki beberapa subspesies antara lain A gajah India, B gajah Sri Lanka, C gajah Sumatera, D gajah Kalimantan. Gajah Afrika memiliki dua subspesies sub yaitu ya, ya, ya maksudnya ya. Yaitu ya. gajah savana Afrika B. Gajah hutan Afrika Ya, terima kasih Mono Ya Pak Gajah adalah hewan berbelalai panjang dan bertubuh besar Gajah termasuk hewan mamalia Di alam liar, populasi gajah semakin menurun Itu sebabnya gajah termasuk ke dalam kategori hewan terancam punah Gajah sering diburu dan diambil gadingnya. Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi populasi gajah. Sampai saat ini, ada dua spesies gajah yang dapat kita jumpai, yakni gajah Afrika dan gajah Asia. Bagaimana tadi cuplikan tentang gajah? Menurut kamu bagaimana tentang gajah Asia dan Afrika, al -Basid? Apa yang menarik atau apa yang membedakan? Yang menarik dari gaji tersebut adalah mereka akan memiliki, memiliki kuping yang besar, dan mereka tertidur sering sekali dalam posisi berdiri, Pak. Oh iya, ada lagi yang lain. Silakan selamat pagi, Bu Santi. Terima kasih sudah hadir. Ya, ada Bu Santi, ya, dari UNJ. Silakan dijawab saja yang lainnya ya Dia uh, gajah termasuk salah satu uh, mamalia darah terbesar pak Ah Betul ya gajah termasuk mamalia terbesar ya Gajah memiliki kulit yang sangat tebal Dia bisa bertahan hidup di cuaca panas dan dingin Ya benar ya Pandang sebagai hewan lucu ya Biasanya ada di kebun binatang gitu ya Terus dinaiki kalian naiki hmm. ya kamu yeah. apa pegang pegang belalainya ya kan? Kamu naiki di atas apa punggungnya gitu ya, sehingga kerap kali menjadi tontonan atau hiburan. Tidak jarang keberadaan mereka dianggap hama oleh petani. Padahal gajah merupakan satwa yang berperan besar dalam menyeimbangkan ekosistem hutan, sehingga manusia bisa mendapatkan manfaat yang besar dengan keberadaan mereka. Melindungi gajah sama saja dengan ikut serta melindungi kehidupan kita sendiri. Namun, pernahkah kita terpikir nasib gajah? Ya, pernah tidak? Ya? Ditaruh di margasatwa, Pak. Margasatwa, suaka margasatwa bukan? Iya. Ya, di suaka margasatwa. Kita sebagai siswa ya, sebagai masyarakat Indonesia melestarikannya dengan cara tidak memburunya ya, tidak menembakinya ya, ada polisi hutan di sana ya, polisi hutan itu untuk menjaga gajah juga, dari pemburu-pemburu liar, jadi tolong dilestarikan gajah ini, terutama yang di Sumatera yang masih ada itu ya di Waikambas Kambas, penangkarannya ada di Waikambas. Kambas, oke kita lanjutkan ya nanti akan Pak Guru berikan LKPD ya, lembar kerja, peserta didik yang akan kalian kerjakan dari rumah Pak Guru berikannya melalui WA Group bisa ya, kan apa sih LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. ya. Ini bentuk LKPD-nya, ya. nanti yang Pak Guru share akan tersusun ke bawah ya. Tolong nanti kamu baca dari tujuan pembelajaran, petunjuknya juga harus dibaca untuk mengerjakan soal-soal ini. Lihat di petunjuknya ya, jawabannya dikirim ke WA kelompok saja. Tanda, kamera mohon diaktifkan. Tadi kita sudah mengenal tentang gajah-gajah ya? Iya Pak. Iya. Kalian tahu gajah itu hewan termasuk hewan apa? Mamalia, aves atau bagaimana? Mamalia terbesar, pak. Mamalia terbesar, berarti hewan hewan yang menyusui ya? Iya pak. Kenapa terancam punah? Karena diburu pak oleh pemburu liar. Karena diburu oleh pemburu liar. Yang lain, silakan. Ya, dibuka saja, nggak apa-apa. Terus ya, dijual, seksat Pak, seksat bagian seksat. tubuhnya dijual. Ya, yang dijual biasanya hanya gadingnya saja, ya. Kan kasihan, ya, gadingnya yang diambil dan diperjualbelikan. beli ha, ya, silakan yang ingin bertanya, apa namanya? Arresta silakan. Pak itu boleh di -print, kan Pak. Boleh diprint nanti, ya, di, dari rumah kita kerjakannya, ya. Nanti dikumpulkan ya, lagi di kelompok, ya. Nanti di pertemuan yeah. selanjutnya boleh kamu tampilkan. Ini Pak hasilnya, Pak, gitu ya. Iya, yeah, Pak. ada perlu pernah... jelas. Udah Pak, udah jelas. Udah jelas ya. Oke, terima kasih. Hari ini sudah selesai anak-anak ya. Anak -anak, ya? Eh, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Siapa yang ingin memimpin doa nih? Di masa Imas silakan, nggak apa-apa. Nanti gantian besok siapa ya? Siapa yang ingin berdoa? Ayo Imas, pimpin doa semua teman-teman ya. Sebelum mengakhiri pelajaran ya. Ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ya, terima kasih anak-anak ya. Sampai ketemu besok lagi. Nanti Pak Guru akan adakan Google Meet hampir setiap hari ya. Tolong dibantu ya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Okay.